Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Nia Priani. Saya dari kelas 11 IP1 Di video ini saya akan menjelaskan tentang perpajakan Yang akan saya jelaskan itu ada pengertian pajak Jenis pajak, fungsi pajak, ciri pajak, dan manfaat pajak Pengertian pajak yang pertama Uh, yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak nah, penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat Buang pajak digunakan untuk apa? Untuk kepentingan umum, bukan untuk pribadi. Kepentingan pribadi, ya, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk menandai pembangunan di pusat dan daerah, seperti bangun fasilitas umum, pembiayaan anggaran kesehatan, dan pendidikan, dan kegiatan produk lain. Penguatan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.